teman-teman, saya sudah nyiapin tempat ini buat mencari mainan yang hilang. Oke teman-teman, kita berburu yuk mainan yang hilang. Wih, teman-teman, saya dapat nih dua. Ini apa nih ya? Oh, motor GP. Ih, keren banget. Warna biru lagi. Yuk, kita kumpulkan Kita masukin teman-teman ya. Ada lagi nih ya, teman-teman. Wah, ini eskavator. Tetapi eskavator, uh oh, keren banget ya, yuk bisa muter teman-teman, udahnya -teman. empat lagi, oh, uh ihi kita ngebolkan yuk, kita cek lagi teman-teman, ihi -teman. banyak lagi teman-teman, ihi -teman, banyak, ihi, di sini ada banyak banget, ada berapa tuh ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, wih banyak banget ya teman-teman, ihi -teman. ini apa nih? Nah, ini mobil untuk uh, di itu ya yang yang di apa namanya di bandara tuh pakai ini ya buat tangga ya teman-teman yuk kita kumpulkan di sini ih ini mobil molen, teman-teman ih bagus banget warna kuning uh keren ih mobil polisi masih mulus belum ada stikernya kita masukin teman-teman ih banyak lagi ih yang itu gede teman-teman ih mobil polisi ya Ih, keren banget. Yuk, masukin sini. Kita cari lagi, teman-teman. Ih, ada lagi nih gerbong kereta. Wih, gerbong keretanya bagus banget ya. Ih, bisa jalan lagi. Ih, yuk kita kumpulkan. Ih, Ih, ada lagi teman temannya Ih, sebelah sini. Ini MotoGP juga sama ya, Kak tadi. Tapi ini agak gede ya. Ih, ada lampunya lagi. Coba kita jalankan. Ih, keren ya Kita kumpulkan yuk uh, Udah banyak banget ya Kita nyari lagi mana lagi. Oh, uh, ada dua lagi tuh Ih, ini sama tadi Ini mobil untuk ketika orang-orang ingin membersihkan Atau membersihkan suatu gedung Atau di tempat tol Atau di jembatan gitu ya Oh, uh, mobilnya keren ih. Warna hijau sama kuning Ini rudanya empat sama Oke, okay, kita kumpulkan Nah, ini ya teman-teman Ini yang mobil yang saya ceritain kemarin nih. Ini ya, mobil mobil yang ya untuk buat penarik barang yang berat-berat iki -berat, ya, kayaknya. Ih, keren ya teman-teman. Kita kumpulkan yuk. Ih, kita cari yuk teman-teman yang lainnya. Ada lagi enggak? Ih, ada lagi ya teman-teman. Banyak banget nih. 1 2 3. Ih, 4. Kita kumpulkan aja yuk. Nah, ini sama nih. Mobil tangga nih. Bisa di dipet nih, wih, kita kumpulkan sini, udah banyak banget mainannya, eh nah, ini juga nih, wah ini bagus ini, ini warna merah mobilnya nah, mobil untuk on road ya ya, iih rodanya gak ada satu lagi, kemana rodanya ya, ah, kita kumpulkan saja, gak apa-apa nah, ini lagi sama mata di mobil ekstrakvator, uh, oh. nah, ini sama juga mobil ekstrakvator juga sama tapi warna beda yang ini warna eh, apa nih warna hijau ya sama biru mana lagi ya ih eh, itu ada lagi nih ini dump truck nih nih eh, bagus nih ih eh, bagus banget nih eh, ih eh, bisa jalan sendiri tanpa gitu orang lihat teman-teman ya nih saya pegang terus saya lepasin eh, keren ya bisa jalan sendiri oke teman-teman kita masukin sini aja oh, udah penuh sampai nggak muat ya, tempatnya kita cari lagi apakah masih ada ih ada kita teman-teman liatin ih banyak banget ya wah ini mainan juga ada nih uh wow, kita kembaluan saja yuk ih ada tiga lagi nih dump truck namanya sama nah ini juga sama nih nah ini mobil untuk ketika Uh, membawa sesuatu barang Nah ini ada pengikatnya Uh kita kumpulkan yuk Nah satu lagi teman-teman Wah ini juga sama nih Kayak disini salvator gitu ya Oh uh, kita kumpulkan. Wih udah banyak banget teman-teman ya Uh capek nih teman-teman Ih. waduh Gak terhitung Kayaknya ada sekitar 20-an mobil-an deh mainan Cantik-cantik lagi Wih keren ya Wih teman, -teman. oke okay, teman-teman, sampai di sini saja teman-teman.